Senin tua meh. Uyang Halo semua, apa kabar? Jangan lupa subscribe channel Papa aku. Terima kasih. Kita akan membahas cerita film yang berjudul Gingerlynsen. Gingerlynsen. Apa sih? Gua tahu tinggal baca aja sendiri ya. Film ini rilis pada tahun 2012. Suatu hari, terlihat seorang laki-laki yang bernama Fan. Dia orangnya ganteng, 1125 25 legend. Ia baru saja bermain semangko dengan seorang wanita yang bernama Lily. Tiba-tiba, datang seekor wanita, yaitu kekasihnya Fan. Dikarenakan Lily dan wanita itu bertengkar, Fan keluar kamar. Dan ada seorang wanita yang sedang berdiri, ia begitu cantik, mirip dengan... Nah, siapa ya? Dengan ini aja lah. Fan yang mengira itu adalah miling ia pun menyodohnya hingga rinyat tiba memberitahukan Fan bahwa wanita itu adalah sepupu keduanya yang bernama Penyu tiba-tiba diri keluar dari kamar hingga membuat Penyu takut kepada Fan terlihat seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Mo Ketika sedang pemotretan, ia melihat suatu berita di koran, membuat ia tidak fokus. Sedangkan Van, ia senangnya memberikan pelayanan terapi, namun pelayannya sudah mulai... Tahu sendirilah, Van tidak jadi memberikannya ia semangkut. Nah, ketika di pesta amal, Van bertemu dengan Mo. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datang seorang gadis yang bernama Bebe. Karena ibunya Bebe yang segera atas kesusahan Mo, ia pun menyuruhnya untuk membimbing BB, Maupun dengan senang hati mengangkat ia menjadi anak angkatnya. Nah, ketika Fan akan berkenalan, ibunya BB yang mengetahui Fan adalah titisan kakek legend tingkat dewa di kota tersebut, ia pun bawa Bebe pergi. Dikarenakan Bebe dan tunangan Jun, ia menyuruh Fan untuk mengambil atau warisan Bebe yang sangat berharga, yaitu kesemangkuannya. Dikarenakan calon suaminya adalah saingan bisnismu. Jun juga terkenal tidak mau istrinya sudah tersempit sempit lagi. Maka dari itu, Mo menyuruh pan should... Tuh -tuh. Tuh -tuh. Tuh -tuh. Namun, Fan menolaknya. Ia lebih tertarik pada sepupunya, yaitu Penyu. Ia adalah janda yang sangat lugu akan nikmat jika Fan bisa memberikannya terapi mangko Mendengar itu, Mo mengajak Fan taluhan. Jika Van menang maka ia akan menyerahkan dirinya kepada Van Namun jika Van kalah Ia harus memberikan mu tanah untuk pelabuhan Mereka berdua pun sepakat Pan pun memulai aksinya, namun Penyu selalu menghindar dari fans Sedangkan Baby yang sedang belajar melukis dengan gurunya yang bernama Dai Di sini, Baby sangat ingin dimanjakan oleh Dai Hingga mau datang lalu memperkenalkan Dai kepadamu Bahwa Dai adalah mahasiswa yang mengambil jadi guru lesnya Baby Malam harinya, Pan sengaja membuat lampu mati di kamarnya Penyu Hingga Pan sengaja datang menawarkan diri untuk memperbaikinya. Penyu yang awalnya tidak mau hingga Pan mengatakan biasa kalau lapar walmarum maromi Pan datang ke kamar bekas ibunya yang tempat penyu tinggal sekarang. Mendengar itu penyu yang takut ia Pan memperbaikinya hingga Pan mengambil kesempitan dalam kesempatan. Pagi harinya, Pan menemui Mo di sini, Mo curhat kepada Fan. Setelah ia menjadi janda semenjak 20 tahun yang lalu, ia tidak mempercayai semua laki-laki. Hingga Mo pergi menemani BB memilih baju pengantin yang akan dipakai oleh BB menikah sama Jung. Sedangkan Mo yang mengetahui Dai menyukai BB dan BB juga menyukai Dai, ia sengaja menyuruh Dai untuk pura-pura menjadi pengantin prianya. Tapi Dai yang tahu diri ia pun malu dan langsung pergi. Bebe yang sedang sedih ia curhat kepadamu bahwa ia tidak menyukai Jung. Ibu kandungnya sengaja menyuruhnya dengan Jung dikarenakan ia kaya raya. Hingga mau memberikan Bebe ide untuk menjadi model lukisnya Dai agar bisa terkenal dan menjadi kaya raya. Bebe pun mengikuti perkataanmu. Esok harinya ketika Penyu dan lenyaknya serta Van akan pergi ke acara opera Van yang ingin mengambil hatinya Penyu Ia pun tidak mau menggunakan mobil pribadinya Ia sengaja desa-desakan bersama Penyu Sedangkan di sisi lain, Mo menyuruh BB menemui Dai Untuk melukis dirinya tanpa benang selai Dai yang berada di ruang tunggu Baby pun menemunya dan langsung menjodorkan keindahan mahakarya yang membuat para laki-laki menjadi lemas. Sedangkan di acara opera rakyat kecil memprotes kepada kalangan atas dikarenakan tanah mereka diambil hingga polisi mengejar mereka yang membuat tonar. So yang menjadi provokasi penyupun ikut menyembunyikannya. Selangkan ibu kandungnya BB yang khawatir dikarenakan anaknya tidak hadir, ia pun mencari anaknya ke ruangannya. Namun, ia dicegah oleh Mo dan memberitahukan BB baik-baik saja dan ia sedang tidur. Ibu kandungnya tidak percaya, ia pun memaksakan masuk. Tapi Van datang, hingga ibu kandungnya Bebe yang pergi. Dikarenakan takut hanya bertemu dengan Van yang cowok keturunan titisan kakeknya legend Petugas yang masih mencari Soniernya Pan menyuruhnya untuk menyembunyikan so karena kan mereka tahu Penyu mengalih so. Sedangkan Bibi, ia baru keluar dari kamar dengan rasa bahagia. Pan yang melihat Penyu ketakutan ia pun sengaja melempar brosur protesnya. Hingga Pan mengajak Penyu untuk segera berlari. Sedangkan Mo yang berpikiran Bibi sudah diberikan terapi semangko oleh Dai ia pun diberitahukan bahwa Dai hanya melukis Bibi saja. ketika di rumah Penyu yang sedang menggambar dan kecapean Panata melihat gambarnya yang belum selesai ia pun melanjutkannya Penyu pun terbangun dan melihat Pan menggambar ia kembali pula-pula tidur sambil senyum hingga Pan keluar pagi harinya Ibu kandungnya Bibi datang dan melihat lukisan yang baru dikasih oleh Dai ia pun sangat marah sedangkan Dai ia mengatakan dirinya cinta kepada Bebe. Ibunya pun mengatakan Dai tidak pantas untuk bebek dikarenakan hanyalah anak dan seorang penarik becak. Mendengar itu, Dai mengatakan, setidaknya orang tuanya tidak pernah menjual anaknya demi uang. Kemudian Dai pergi. Sedangkan di sisi lain, Mo dan Fan mereka sedang membeli baju. Dikarenakan Mo menanyakan pendapat Fan, ia mengatakan warna tersebut tidak cocok dengan Mo. Hingga Pan memilihkan warna baju yang warna putih, dan kebetulan warna tersebut sudah terjual, dan ia harus menunggu beberapa hari lagi untuk jadi. Pan mengatakan ia tidak keberatan untuk menunggu, dan ia memberitahukan ketika baju sudah jadi, mau sudah menjadi miliknya. Ketika Pan sedang membaca buku pemberian almarhum suaminya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh Pan. Ia mengatakan jika diberikan kesempatan maka dirinya bisa menggantikan mantan suaminya Bahkan lebih baik darinya Pan langsung melempar bukunya dan memberitahukan ke Penyu Ia baik selalu mengenal masa lalu alangkah lebih baik kamu diberikan semangko <Susuk> Setiap hari Pan menulis surat buat Penyu sambil bermain semangko Namun Penyu selalu merobek suratnya Hingga suatu hari, ibu kandungnya baby menemui Mo meminta tolong agar baby tidak bertemu dengan Dai dan Fan. Mo menyarankan untuk membiarkan baby tinggal di rumah neneknya Fan, dikarenakan Fan lagi keluar kota. Sedangkan Fan yang berdatang dan bersekongkol dengan Mo, ia akan membantu Dai untuk selalu bertemu dengan BB. Baby. baby pun datang ke rumah neneknya Fan. malam harinya BB pergi ke kamarnya Van. Ia menelpon dengan Dai yang berada di rumahnya Mo. Mereka berdua sangat sedih. Hingga Dai menyuruh Van untuk menghibur BB. Van pun kembali mengambil kesempitan dalam kesempatan. Ia menghibur BB dengan cara terapi semangko yang begitu spesial. Pagi harinya mau datang ke rumahnya Fan. Nah ketika berjalan ngobrol, Penyu tidak sengaja lewat dan akan menguping. Tapi keburukan keluar. Penyu pun berasa ia ke sana untuk Pan memperbaiki lampu kamarnya. Nah ketika Fan akan memperbaikinya, ia melihat surat yang dirobek oleh Penyu ia sambung kembali. Hingga Pan mengetahui Penyu menyukainya. Sedangkan Penyu, ia melihat Fan sedang membaca suratnya. Ia pun langsung berlari ketakutan namun Van mengajarnya hingga ketika para memberikan penyu terapi berbagi oksigen Van tidak jadi dikarenakan penyu meneteskan air mata hari-hari pun terus berjalan penyu yang pindah rumah ia setiap hari kalau menunggu tangan Van ia sangat ingin segera diberikan terapi semangko hingga Van datang tiba-tiba ia pun langsung diberikan terapi semangko dengan gaya berbagai macam gaya Setelah Fan memberikan penyu terapi semangko, kemudian ia menerobos ke kamarnya Mu. Ia taruhan mereka bahwa jika Fan berhasil memberikan penyu terapi semangko, maka Fan berhak mendapatkan hadiahnya, yaitu Mu menjadi miliknya Fan. Kemudian Mu menyuruh Fan untuk menunggu di ruang kamu. Di sisi lain, penyu Nolak Harta Karun, Harta Karun, Harta Warisan dari mantan suaminya. sedangkan Mo, ia mengingkari janjinya dikarenakan ia beranggapan pan mencintai penyu jika pan benar-benar ingin memiliki dirinya maka pan harus menyanyakan penyu dan baby sebagai bukti. nah penyu yang kembali merasakan cinta ia mulai memasak layaknya seorang istri ia pun melepon ke rumah pan sedangkan pan ia sengaja mengatakan dirinya tidak ada. Kemudian, Penyu menitipkan pesan bahwa dirinya sudah membuatkan ia tahu bulat. Digoreng di mobil, 500-an kuri, -kuri nyong Dan ternyata, pun berubah pikiran. Ia pergi ke rumahnya Penyu, lalu Penyu membantu Pan mencukur jenggotnya. Penyu yang mengatakan ia sangat bahagia bisa selalu hidup bersama dengan dirinya. Dan jika Pan pergi maka Penyu akan meninggal. Malam harinya setelah dari Penyu, Pan sangat rindu kepada Mo ia menerobos ke kamarnya dan tiba-tiba ternyata Mo baru selesai bermain semangkuk bersemadai Pan yang ingin marah tapi ia tidak bisa dikarenakan ia juga salah dan karena ia juga cinta kepada Mo hingga Pan memberitahukan Dai bahwa Bebe sedang rumah sakit Kemudian Dai pergi, sedangkan Pan ia menginap di rumahnya Mo. Nah, ketika pas sedang tidur, ia menyebut nama Penyu hingga membuat Mo murka. Pagi harinya, Mo berdepan sopirnya Penyu. Mo menyuruhnya untuk membawa Penyu ke tempat Pan menunggu dirinya. Penyu pun sangat bahagia dan tidak sabaran segera bertemu dengan Pan hingga ia sampai dan kaget melihat Mo yang keluar dari kamar mau pun Penyu bahwa dirinya yang mempunyai rumah Lalu mau pergi kamar membangunkan Pan Dan memberitahukan bahwa Penyu menemukan di luar Nah ketika Pan bersama Penyu tanpa basa basi ia langsung memutuskan Penyu Namun Penyu tidak mau mereka putus Ia mengatakan akan melakukan apapun demi membahagiakan Pan Namun Pan memberitahukan bahwa ia menyukai wanita lain yang pasti bukan dirinya ia juga terus terang bahwa dirinya nyalakan sebagai bahan taruhan Mendengar itu, Penyu pulang dengan perasaan hancur Sedangkan Pan, ia langsung masuk kamar dan memberitahukan bahwa dirinya telah memutuskan Penyu Namun, Mo yang berpikiran Pan cinta kepada Penyu, ia tidak menghiraukan Pan Hingga membuat Pan memaksa Mo untuk memberikan dirinya hadiah yaitu terapi semangko Namun, Mo yang tertawa melihat kelakuan Pan Hingga tampar. ditampar Van yang bertanya mengapa dirinya melakukan ini Mo dengan mudahnya menjawab mau tidak ingin menikah lagi Agar tidak ada laki-laki yang memerintah dirinya Dan ia juga sengaja melakukan itu Dikarenakan tahu Fan sudah menepi penuh dari awal mereka taluhan Dirinya juga hanya mendorong Fan untuk ke arah sana Hingga menganggap panlah yang kalah Mendengar itu Pan berjanji jika Moo tidak melepati janjinya maka ia akan menghancurkan hidupnya Mo. Lalu ia pergi. Sedangkan Penyu yang hidupnya sudah berantakan isi lain Mo memberitahukan Dai bahwa Pan pernah memberikan Baby semangku yang sangat lezat. Kemudian Mo menyuruh Dai untuk menemui seseorang. <tuh> Nah ketika Van di perjalanan ia tertibak macet membuat ia berlari Sedangkan di sisi lain Penyu akan bunuh diri dan tiba-tiba Dai menembaki Fan Dikarenakan Penyu kaget atas suara tembakan membuat ia tidak jadi bunuh diri Sedangkan Dai dia disuruh kabur oleh Van. Lalu Van pergi kontrakannya Penyu namun Penyu tidak mau menemui Van Meskipun Van mengatakan dirinya menyesal atas apa yang ia lakukan dan telat menyadari bahwa dirinya benar-benar mencintai Penyu Ia juga mengatakan ia ingin melihat dirinya untuk yang terakhir kali Dan sebentar lagi dirinya akan benar-benar meninggal Nah dikarenakan Penyu yang menganggap omongan Fan hanya pemanis Bisa dikatakan gombal membuat Penyu tidak percaya Karena Penyu tidak mau bertemu dengan Fan Ia pun pergi untuk mencari pertolongan Nah, ketika Fan sudah tidak kuat lagi berjalan, penyu yang keluar dari kamar dan melihat bekas darahnya Van, ia pun langsung berlari seperti orang kesurupan. Namun, nyawanya Fan sudah berada di tenggorokan, dan akhirnya ia koit. Esok harinya, pelayan datang membawakan mu baju yang sudah dipesan oleh Fan dari awal tertulis di sana ketika baju ini jadi maka kau sudah menjadi milikku maupun menggunakannya dan ternyata Van benar-benar mencintai dirinya hingga membuatmu sangat menyesal. Waktu pun lompat ke satu tahun kemudian terlihat Penyu mengabdikan diri menjadi guru dan teringat kembali saat Van menggambar asap tetapi hingga filmnya pun selesai. Oke cukup sekian video kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like and subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye.